Masalah, masalah, masalah, masalah, masalah itu menjadi firqa besar di dunia, sampai mereka melatihkan bahwa nabi juga tidak tahu perilaku kita sekarang, Jika mereka mengingkari semua hadis tentang sholawat. Yang bahwa setiap selawat itu di Ketonton-tonton di Nabi Kemudian Nabi menjawab selawat Setiap dia setiap orang Itu bohong besar Allah itu nantikan hanya begini Yang tahu barang Allah itu hanya Allah Oke kita sepakat nih yang baru-baru banyak barang Mestinya kita dan yang dimertikan Allah Dan yang <tuk> Cuma yang dimertikan Allah itu Mertinya karena di Lagi-lagi karena Di kita Dan itu ada ayatnya juga ayat Ini sorry 11 Allah mensipati dirinya itu Ini disurah diri Ini disurah diri Ahad Illa manir tato Ya. Nabi hmm. ya, Allah itu zat yang tahu alam waf dan alam waf yang dimengerti, yang dimengerti Allah itu tidak pernah dipertontonkan atau diajarkan ke yang lain kecuali Rasul yang diberi ribut. Jadi artinya apa? Ada beberapa barang wa yang nabi dimer, dimerdikan, tapi Tapi ya tetap dia karena posisinya nabi itu. Dinerti. Saat kristian contoh, misalnya begini, para kafir nombal itu orang nasrani, tapi dia penginjil yang sejati. Nah, dia tahu bahwa Nabi akhir zaman akan lahir di antara dia. Ya, hanya ketika Nabi SAW setelah mendapat wahyu kata para oh, kan, kamu itu Nabi benar dan anda dapat wahyu kayak Musa, saya Abdullah tua. Andai kan saya masih muda, saya akan membela kamu saat kamu diusir oleh kaum Anda. Setelah Nabi Muhammad, masa saya diusir? Setelah Tawarokoh, orang seperti kamu pasti mengalami diusir. Itu satu hari setelah Nabi Muhammad jadi Nabi. Kemudian beliau diusir setelah 13 tahun yeah. jadi Nabi. Dia ya bagi misalnya jadi Nabi umur batang berapa tahun diusirnya kan tahun 53, tiga Nabi umur berapa? Itu. itu kan barang hoib, tapi tercatat dalam aturan-aturan kriteria Nabi yang di Nabi sudah alami diusir. Nah itu ya barang hoib, tapi orang bisa tahu karena dimengerti. Sekarang di masjid biru masjid khotrob di Turki itu ada di budanya, di menaranya itu ada tulisan Latap tahun Nalpos Tengonia, daripun si puna punilla bisa Itu lima meriwayatkan itu tahun 200 hijriah, sangat lagi 200 hijriah. Dan itu khas di itu dibaca seluruh dunia. Zaman itu Konstantinopel masih dalam kekuasaan Romawi, Konstantinopel Turki ini. Terkena, terkena, terkena. setelah 600 tahun dari itu diriwayatkan di ditaklukkan oleh pangeran jadilah negara Islam makanya masjid tengara Al-Fatih tapi nanti berani ketika itu karena di tiga makanya maksudnya kecualian di ngerti Allah jadi kalau ada orang, Kau wali awali diai ngerti barang waib, seorang barang waib, maaf Allah itu benar, Tetapi Allah punya hak mengertikan yang diberi di jati. Kalau istilahnya, Nabi Alimul waibin, falajul diru ala waibiyahatan ilahadzababoh meros. Jadi Allah tidak yang tahu barang waib dan tidak akan mengertikan kecuali sama orang yang diberi. Jadi artinya tentu Rasulullah. Sehingga Rasulullah bisa nantikan saya di alam nasi zaman, nanti di akhir zaman ada perilaku begini, begini, begini. Coba sekarang lihat, saya itu hafal sekian tek tentang syak. Nanti ketika nantikan akhir zaman apa? Saya ingin ini. Terus diantaranya apa? Wa'ya suruh ya Dan nanti banyak pembunuhan. Gimana ya Rasulullah? Pasar ilah syak. ke seunjung-lagi. Masar. Orang tahu semua. Sekarang pembantaian terbanyak di Syria, Syria itu, Israel, Palestina juga. Zaman itu lah kemudian kita di tanya, Allah Allah, sekarang Bazar, gimana ya Rasulullah? ya Rasulullah? Itu diwakil memang pukul di tahun 200 di Syria. Sekarang kejadian yang setia 100, 100 tahun setelah. Jawina ya, makanya istilahnya yang tahu barang gue siapa hanya tapi kamu jangan berhenti di situ hanya kamu oh, dan yang Hi, Hi. Nah, ya. jadi sama beruculan menolak, itu langsung barang karena ya. nah, kalau barang kue merasa sudah itu. Sebenarnya mata nabi di sana, surga itu diri- diri, kok tahu ya Rasulullah, kan barang-barang yang tahu tanahnya Allah, gendeng bahasannya, sebagainya. Karena pentingnya ngaji seperti itu, jadi ilah manir bahwa berrasul, kecuali orang yang diberi rindah Allah termasuk, tidak hanya Rasul, itu tadi atau yang diberi rindah Allah, tadi warah kok bin sama orang isi. Salah hari itu orang yang terpelajar, dia orang masuam itu yang putarannya pendeta, pinternya rapapun. Bumurnya satu serongkotak. Dia itu ngaji ke pendeta beberapa kali. Setiap ngaji bengongi. Terus orang ngaji ke aku, ngaji ke subriwe, sopoh nabi akhir-akhir sama. Sampai empat pendeta, bila pendetanya benar. Kita naneh adiknya nabi wuih. Nabi wuih lucu, halam hati wuih lucu di layak baru sodakon, tak boleh baru jadi yang tidak terima sodakon, tak boleh hmm. padahal barangnya sama sampai sama di itu menjadi buruh di Medina, padahal dia orang Persia orang Iran harus jadi buruh dapat upah diberikan sesuatu gitu, datang ke Rasulullah dan itu dia bermuslim ya Rasulullah Allah, saya ini orang asing ingin memberi sodakon sama engkau Jabai tapi saya tidak menerima saudara, terus ini urus wabat, saya cuntungi pangan, pangan saudara Sahab Allah Farisi bilang, hey, dihi kita ini satu alam Setelah seminggu dia kerja lagi dapat uang Ya sama, uangnya sama, orangnya ya sama, jenis al si yang diberi ya sama, lagi muhammah Ya Rasulullah sahamnya uang, ingin saya kasih hadiah ke kamu Saya itu diterima, ya saya terima hadiah itu adalah itu, oh, itu menunjukkan bahwa dalam kue itu ada sambi. salah sama posisinya dikasih, tapi dibayarkan setelah konon itu menolak. Dibayarkan setelah edirat. Itu ya barangwo, oh, Salman tahu itu jauh sebelum kenal Nabi, tapi dia tahu bahwa dia menghadapi di Nabi, Atau lama Nabi. Seperti itu, dan nanti ditemukan yang seperti sifat yang dikenali lewat kitab-kitab rujukannya itu Nah itu boleh karena di-merdekan Karena apa? Ini di-merdekan Banyak cerita-cerita apa yang alim Masyur itu sih Itu di kitab-kitab hadis Masyur Masyidina Umar itu ketika di Medina Pasukannya terdesak di Irak Irak Medina itu penerbangan 2 jam Penerbangan dua jam jauh, garis jauh. Pasukannya terdesak. Umar dari Madinah bisa memimpin pasukan yang di. Semua pasukannya tidak suara Umar. Ya, ya, Beliau ya, ya, pasukan. Ya, Syariah. Jadwal dua Ya, Syariah. Jadwalnya pasukan juga harus berlindung di atas gunung. Pertama pasukannya sudah sampai-sampai di ruang terbuka. Di sana kan gunung batu ya. Kalau ruang terbuka itu bagian Semua pasukan dengar suara Umar. Artinya mereka sembunyi di atas gunung. Jadi apa? Ya, oh, itu bacara sampaian dina, Sampai benegi, Ini dina pasukan itu. Musuhnya, Dine, pasukan NMDine, kalau diperingatkan. Di ya, sari, ya, Biar, ya, sari, ya itu semua pasukannya dong. Setelah sekian bulan pasukan itu menang bola. Mereka cerita semuanya mendengar suara Umar. Terus yang Jumatan ya cerita, kita juga janggal karena tahu-tahu Umar bilang jasanya ya, aja. Karena di Umar bisa gitu tapi kata apa? Dinyertikan jika seperti itu. Yoganya adalah ya. cerita-cerita. Mas final itu masih dia ada fitnah sifin, ada fitnah teman-teman perang video ceritanya kamu tidak takut mati, tidak mati saya ada seperti itu. tapi kamu tidak takut mati fitnah sudah di enggak, tidak mati saya ada seperti itu. nanti yang lain kepala saya sampai kena cuma kini terus pasolat itu jadi enggak ada di situ nanti. tidak mau mati itu sudah ngerti, tidak mati, mati saya Satu ada seperti itu. tenang. ketika beliau sudah sangat jal meninggal mau sholat suntuh malamnya dari saat itu semua sifat-sifat malam yang diceritakan nabi ya ini kayaknya malam ini ya jadi terasa lah kalau masih sujud lah kita ada masalah betul betul betul betul tapi harus malam sujud kan ya ya seperti itu gitu ya udah aja belum langsung sujud terus terjadi pembumian. Osman ya sama seperti itu ketika terang ya begitu aja. Siapa dikasih hendak mati saya seperti itu karena dari cerita sapi nanti kalau matinya seperti ini seperti ini terus ketika beliau dikepung mau matilah ini azal saya memang kebaran mati saya seperti ini. ya mati betul. Nah, mati. nah, mati. nah, nah itu asli kalau dari kalau nggak bener itu asli, itu asli orisinil mas ya kalau sesuai kita memang fitrah manusia itu datang barang dalam, menenang, benar -benar setting, hire, itu, itu. itu Tapi kamu gak usah menafikan yang itu tadi, ya. jangan dan barang sebuhnya itu tidak akan dimatikan kepada siapa pun kecuali kepada yang dipilih. Allah. Oh, tentu termasuk Rasulullah. Siang Rasulullah itu tahu detail. Makanya Mas Yun kan hadis Furid alia di mati setiap dosa matu diperliarkan ke sangkar. Sama ada orang yang dosanya akan dilakukan upil, dilakukan nafkah unbel, ini menjadi mencit. Kehadiran rumahku, gajaran paling gede, wong simbersi, kehadiran rumahku, kehadiran nanti kehadiran rumahku, kehadiran rumahku, kehadiran rumahku, kehadiran rumahku, kehadiran rumahku, kehadiran rumahku, kehadiran rumahku, kehadiran rumahku, kehadiran rumahku, kehadiran rumahku, kehadiran rumahku, kehadiran rumahku, kehadiran rumahku, kehadiran rumahku, kehadiran detail sekali, rumahku, kehadiran rumahku, detail sekali kehadiran rumahku, kehadiran rumahku, kehadiran rumahku, kehadiran rumahku, kehadiran rumahku, Biasanya prostitusi wow. itu orang-orang banyak, hadis-hadis seperti itu. Ya termasuklah hadis meskipun tidak ada so, di Al-Qutubu zaman, koli ulama u, um, kasirun, kutoba Ulama yang um, um, so, um, sedikit, tapi sehingga balik. Birang-birang. ulama u, kasirun, zaman, ulama sedikit, tapi tukang dan, dan saya ingin kejadian ini Tidak pernah mudik kami 1.400 tahun yang tetap Tidak pernah kan nah, Makanya Ali Mughir itu ya perlu Biar wabah yang rawon Dan tidak mengerti kan ke yang lain Kecuali yang diberi Berusaha menggiring rahmat wali Banyak wabah dasar itu yang wabahnya Allah muncul jadi jadi ada sekian contoh. <sukur> dimana itu kelihatan tahu. Yang paling gampang adalah di Suriah. Itu kelihatan sekali. misalnya Irak. Irak itu duri betul. Irak itu malrum, argum malrum, bumi yang dirangati Irak. Karena ya. filiyah yang menyerang di itu Maqdis ada di Irak. Sidot itu sahabat citanya Irak itu tidak akan aman. Aku malah datang lihat itu di jujur. Saya khusus di di Irak. Saya tidak dibunuh di, di Najah. Selain itu, ada pembantian yang akan lama, zaman khalifah makmum. Orang dipaksa mengatakan bahwa anak akhirnya banyak pengorbanan. Itu ada dinasti Afasia, dinasti Fatimiyah, itu akan sampai sekarang, terus sampai Nabi Hussein, Orang si operasi akul, fikiran, fikurasa, serta Nabi Hussein. Itu jadi, kalau membaca itu, dia suka, menarik ajarazir memang diri aku penuh, ajarazir penuh, hujan. <tuh> Allah, kalau bikin nama jadi desain, akan terjadi seperti Sayyid Husain ketika diminta orang Kufa ke Kufa, beliau itu. Pertama di Medina, orang Kufa minta beliau hidup di orang-orang Kufa -orang nanti engkau di sana dihormati ada tiga ribu orang yang mau beliau Saya sebagai percaya konsultasi sama saya, konsultasi Prabas Sayyid Abbas, Abbas bin Abas, bin Abbas, Prabas bin Abos, bin Abbas, Abdus, Waktu wafin, wafin wafin ini wafin wafin wafin wafin wafin wafin wafin wafin wafin wafin wafin wafin wafin wafin wafin wafin Asalnya jadi buronan, dia dekat di pencorong. ini apa? Ada karob, Niki saya besar langsung spontan juga. Ada kata-kata Banyol Barang, gue ini malah susah dibantai gelap beliau dibatah ya di Dari dulu namanya Kata sebelum kejadian itu Maksud gak tahu Itu seperti, jadi gak mungkin Orang-orang spesial tahu gak mungkin Cuma ada di, ya kata Di, dikasih tak Ya tahu, kata kasih di kasih. itu Itu ini sampai ke jenazah Sri pindah saiki tidak ini ya, ya, Jadi <laughs> nah, orang yang dalam jarak satu hari, itu ada yang terlambat imam, imam hujan. <laughs> <laughs> Jepo itu terkadang berbeda seperti, jadi tapi di. lagi di, lagi-lagi artinya di dengar, jadi ahpo oh, itu yang paling tahu alam dan tidak memberikan yang orang-orang kecuali yang di. Ya boleh yang dia kan, nah tentu yang untuk nabi musyafar tidak ada hadisnya, yang untuk Nabi ada yang bercerita, nah, itu kan urusan masing-masing, orang tidak percaya. Ibnu di tetap sakit malu. Yang budisi, bawa, dirisi, mustahil, bagi itu, itu apa, kan, da -da -da -da -da. Ya kayak ya, dia Itu nyatanya populer sampai itu menjadikan beliau sampai Orang tahu semua orang kita itu ada apa juga di mustahil terus orang sampai sekarang juga kayak percaya bisa tapi yang seperti itu sering belajar Imang Bukhari hampir yang dilihatkan Imang Bukhari dan Nabi yang mendikan itu dan itu diwarakan dengan PD nya Imam Bukhari sebelum itu terjadi, jadi tadi Pak Fakum Kostolynobel, itu ketika habis diwarakan itu masih dikuasai pasukan Romawi. Imam Bukhari yang ya? Ya pecah. Pemugarannya si Tinawar masih belum ada yang jadi tentang begi begi Imam Rasulullah saw. Nabi pas perang Romawi itu kan nabi sangat besar Iya, nabi kurang kontak terus itu laparannya, coba nih. Sama mau ke waktu kuat. aku udah nabi ke ada batu besar yang Mau sangat ikut saya itu nggak kuat gancur, gancur saya itu udah kuat. Nanti dilakuiring nanti berikut, nanti Di dunia disiram. Yes, mewah, mewah itu woi, gancur pas aku ini mewah nih, sama, woi, woi, itu ada sinar sampai ke Turki sampai ke istana putih Musyrikan istana putih lihat posisi depresi ini, ini, ini Al itu jadi nabi itu ya, Rasul kerajaan putih percaya di ke Turki di surdan itu yang katakan surdan sih fila terbihan atau apa yang asli itu yang di surdan yang diambilikan itu di rumah itu betul sejarah di oh. surdan <tusuk> tapi mengapa bu? banyak muhammad itu tambah jadi orang-orang oh, sejati orang ini diperangi orang ini diberangi orang ini diberangi orang ini diberangi orang ini diberangi orang ini menaruhkan maka itu jadi orang ini orang ini tapi suatu tetap percaya lain nanti di komentari mana ya nabi ya kenangnya, nabi nabi orang sopah ya nabi orang sopah surat, surat, surat itu nabi, ini wah nabi gue bilang nganggur makbetan raja doma ya suratnya siapet ya buah cara selesai, ya gue sehingga nganggur Umarku, saya so semua dukungan lu menanti-nanti. Pernah kita terjadi ya, Palestina kepala Dia jadi tinggul setelah rumah punya Tinggul tinggul sampai di rumah ya Lu mati selesai kasih aku jadi kita aku Terus mau Innama <tik> <namaistas, contradictory> <tik> ya pun bisa, walaupun Nabi orang kan itu Nabi di era masih suka sampai Coba, misalnya si ngomong tuh, like bon, yeah, misalnya si mati, Umar mati, mau jadi itu tapi jadi itu makanya nanti uti itu sama masyarakat Sebagian waktu Aku ditudur aku tidak memang aku ngerti seumben kerajaan umat. Bahaya nabi, dosa. cerita sudah macam-macam, termasuk cerita tahun Walaupun hukum nabi, misalnya bisa giliran seumben, waktu Turki itu dekat Tasbihanka, Tasbihanka itu dekat Turki dibuka, Pulau Ambrorbi, mudah dinegoro Dilihat sama. Lalu tahun Roma itu sekitar 600 tahun untuk menjadi nyata tapi bisa karena tidak hmm. ya, ya, oh, tapi dikasih ya, ya, tahu ya. Bisa dikasih tahu ya. Cuma kan yang kita dikasih kita tahu karena mungkin masa kan mau wali sama kan sudah tapi bisa saja jadi ada tentang surat namun surat orang salah ilah Pemandir dan jadi yang tahu dan, sesuatu yang baik. Dan bahwa itu tidak akan dimertikan kesembilan orang ilah Jadi kecuali orang yang diberi riba, Lamin, itu, yang bayang, yang termasuk. Rasul. Jadi nanti kami rasul itu bukan asal hanya rasul, termasuk yang diberi itu diantaranya antaranya itu. Jadi ada kemungkinan tidak roh, lalu dikau, diberitahu, diberitahu. Dukungnya tadi ada wabah no, ada si gina-wabah, no. kan <tuk> Tapi yang hanya ngerti? Bukan roh-wabah? jadi bukti bahwa harus, <tuk> nah, <tuk> <tuk> tidak harus roh Tapi sama nafadil. Tapi nak, ini. Di itu menjadi <tangan> ulama-ulama. Di kalau muci Islam itu magang dari timur tuh luar asal memang betok di mana bahkan sistem ambil maghrib Kemudian pelan Lampung di kasar terus toko di Niatan itu di Indonesia Jadi memang awalnya memang awalnya saya masuk ke yang ngarah tipe coy Apa yang Udah tuh jadi Islam itu dicap Nabi bukan hanya di tanah orang Jadi jarang sih jadi-jadi itu sisi utara atau selatan. Kalau mulai dia suka nih memang sisi utara, selatan, kutub utara, selatan, terutama nanti angin Ya itu kan modern betul Nabi itu. Nabi pasti ke Angi, profesor di Mesir. Salah itu itu nampilin itu khususnya kabota itu diukurnya gitu, kannya itu sangat persis itu pas ngitung luas pintu surga. pintu surga itu luasnya antara kusen satu dan kusen yang lain. mabena misro ayu dan misro itu sekarang ini kusen oh, apa harus ngatur aja oh, si tigoni apa itu si tigoni engsel loh jadi gawang ya gawang yang satu dengan yang lain itu Kamabena Aila Wabasor Wapaknya Nabi nyebut nyebut daerah-daerah kalau enggak mereka Aila yang Mekah Basor itu dihitung oleh kan? orang sekarang itu dihitung jaraknya sama persis sekian ratus kilo Waktunya nanti ketika belom-belomnya itu ya santai ngetikannya Waktunya ganteng suara gue itu oleh bandaranya yang pergi naikin kota yang disebut itu beda-beda tapi diukur sekarang itu persis meter langkah itu lama Nabi kan enggak tahu <Gelang> menak bumi itu karena dimiliki kan? wajah ini temuan siapa saja air bahwa sama air buat ketemu ada tahu tapi menjadi karena diberi itu dihitung so itu Aku akan spesialisinya kita berpikirkan, fitnah akhir zaman. Itu memang jelas Nabi itu nyebut Syria, shang. Sekarang benar-benar jalan-jalan itu eh, shang. Nah tuh mulai Irak, Libanon, dan macam-macam. Jadi siapa ini tau gak Mulai kapungu budaya idina di tengah jam, saya kusen nengwi, terus tragedi dinasti Afersia, tragedi Mamun, terus terakhir paling hari terakhir di Timur Herak itu kan akhirnya bikin keusuhan juga di di okay. dinas-dinas sampai sampai di itu kota ini yang dulu menghentikan mana oh, pengiran mana Dijangkai dulu, sangat centenar dulu ke Virginia, termasuk kota Semalgun. Kemudian, sehingga lama itu menghindari nebak di wah, tunggu di tepi. Dua maupun istirahat, maka ini dibagi leher. Ya. Terus, ya, jalan jadi kita itu kata nabi, bahasa roh jelasan. Nabi membuat istana itu Sekarang pembantian terbanyak dimana? di mana? Di Disiplin kalau seperti itu jelas ini barang roket yang nabi zaman sufi disebut dan dinyatakan oleh siarum mati imam bukhori imam jabir imam asyik kemudian itu kita tahu lewat kita belajar dan tahu sekarang barang fikr 1000 ya karena Allah Rasul, Siang, Iri, dan Allah Dia punya akses Menjadi tahu barang-barang